Bila kau wujudkan sesuatu terjadi Ku percaya sama untuk kebaikanku Bila nanti telah tiba waktumu Percaya kuasa Bila kau izinkan Sesuatu terjadi Amin. Ku percaya Semua untuk Kebaikanku Dengan imanmu katakan Bila nanti Tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan. Sekali lagi cuma Tuhan kita nyanyikan pujian ini bila kau wishkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. WaktuMu ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup Yang nujum waktu untuk bangkit berdiri nyanyikan waktu tahu waktumu yang terbaik Tuhan kami mau memilih engkau, sebab engkau adalah bagian yang terbaik yang ada dalam hidup kami Tuhan mungkin kami gak lihat jalannya sekarang tapi kami percaya tahun ini akan menjadi lebih kuat kami Tuhan, di dalam engkau kondisi kami kami mau memilih yang satu Harta yang paling berharga hanya kau Yesus selama memilihmu Terima kasih